Yo, halo WhatsApp, bos-bosku, balik lagi, balik lagi, eh. kali ini gua bermodalkan 97 rebet bermain di si Bonanja X, mas leh. Nih, ya. ya, main gini mah bentar dah, kita putar-putar dulu. Boleh, putar-putar dulu aja ya. Kalau ini gue, ya, udahlah main ini aja ya apa, main peeling aja, ya, karena apa? Kalau misalnya pola gratisan apa gitu tuh main beginian bener lama loh, pegel, beneran dapat gratisannya lama, terus duit lu tuh segitu-gitu aja. saya lu bawa 10.000, paling kalah 2.000. Paling menangnya ya, menang 4.000. Kayak gitu-gitu aja. Kalau oh, beginian mah, udah main gas-gas aja. Wajib, boleh juga nih 2.800. Wah, ini mah dibayar aja udah langsung. Wah, bener. Ini mah minta dibay, cok. Bener, udah fix. Ini mah dibay ya. Wah, bener. 4.700 loh gue aja kali ya udah gasken aja nggak usah banyak cincong ya ayo pembelian pertama apa yang terjadi ajay, ajay, ajay. jangan malu-maluin gue lu ya tinggal 60 ribu tenang-tenang ya, tenang, tenang ya. santai-santai modal juga tadi berapa nah kali 50 ampun ayo aja ya. sekali pecah doang sangkret, sangkret. santai aja santai ya permulaan Nah indah ini mah ya kali pecah doang maksudnya apa coba eh hmm. wah pam red kumat gidi ketagihan wah ini mengajak nafsu cok ngajak main api sama gue ya eh. bener-bener oke okay. minta gue spam kali lu ya eh. santai santai ya eh. hmm, kalem kalem ya oke mantap mantap minta gue spam ini eh. Gue spam kalau kayak gini, ya. anjing cuma 10 ribu doang, kampret, kampret. Coba ini ke turboin deh, anjing gua bayar gas Gaskan lagi lah, aduh, bener-bener ya. Nantangin gua, ah tega banget lu ya. Berani-beraninya ngebangunin kucing lagi tidur lu ya. Bener-bener, bener-bener, kagak ada takut-takutnya ini ya. Oke, santai-santai ya. aduh. Wah, dibantai ini gua kayaknya nih Oke Wah, bener ini mah Santai-santai gue dibantai ini, Cok Ampun, mah Wah, tega banget Oke, kali 25 Nah, itu dong Nah, ayo Lagi Nah, indah Nah, dari tadi dong kayak gini Dari tadi ya, aduh ampun Ayo, lumayan, lumayan ya Tapi belum ya, yang tadi belum balik modal ya tadi cuma dapat ceban doang, sampret, sampret ya, oke santai, santai, ya, hmm, kali 25 lima mampus deh, ya, un sekali pecah doang, sekali pecah doang santai, santai, anjir masih minus ya, tapi nggak apa-apa, kita putar-putar dulu lah ya, perlu kita putar-putar dulu aja lah, hidupin dong, 10 aja gas. Gret, gampret ya. Benar-benar ya. Waduh, gua, gua lope semua itu. Nah. Sampai lagi nih, selalu dah. Nah. Gratisan lah, berani nggak? Gratisan. Ih, yeah, cemen, cemen. Ayo gratisan. Ih, benar-benar menung doang anjing. Nah, ayo gratisan dong. Ih, Najis napain coba kayak gitu ya? Bodo amat deh. Bodo amat satu lagi nih padahal. Anjing ledek minta gua buy, ini mah udah langsung aja udah buy aja, bay aja lah. Lama eh lama pegel-pegel ke guanya. Nah, tega banget, tega banget ya. Santai. Nah. Nah. Oke, lumayan kali 50 kena lagi ya. Eh kali pecah doang, kampret, kampret ya, tega banget, tega banget ya, kali pecah doang, sekali pecah doang, lo kali gocap padahal yeah. ya, woi, wah tega banget sinyalnya. kebiasaan di tempat gua tuh kalau lagi hujan kayak gini aja, hanya indohomo, Homo, Indo tega banget tuh ya. dulu ini mah. santai santai ya sorry sorry ya aduh kampret kampret bener bener ya Padahal udah enak kayaknya ini ada aja kelakuannya bener bener ya kelakuan kelakuan tega banget ayo berdoa amat berdoa amat lah ya hmm, kali sepuluh tuh nah ayo tambahin lagi dong Nah, kali kaliannya mana ini? Woi, kali kaliannya mana ini? Ih, ampun, Aima, padang hilang kali kaliannya. Yah, gini lagi. Bener-bener hmm, ya, pisang, pisang. Oke, okay, kali kaliannya mana? Wah, tega, tega bener-bener ya. Anjir, anjir bener-bener ya. Oke. Okay. Aduh, minta di spam. Ini cara ini, kalau gini caranya minta di spam deh. Kampret, kampret. Kalem, spam aja udah regular. Denger, ya? tega, tega ya, eh, <tuh> <tuh> oke. Okay, kali-kaliannya dong, nah, kali-kaliannya dong, nah, kali-kaliannya dong. Wih, <tuh> saya. Mayan, mayan. Kayak gini aja terusnya. 15 ribu, 15 ribu. Ih, anjing. Nah, kali-kaliannya dong. Langsung. Eh, keren, gameren. Nah, ini udah berantakan. Langsung aja perkalian. Ih, Nampain permen dulu. Permennya dua, dua loh. Atuh lagi dah. nggak apa-apa permen. Nah. nggak apa-apa lah. Ih, ranjut. Tega banget tuh ya. Ih. Nah. Lah, percuma Percuma ditambahin gratisannya juga ya Manjang-manjangin Gua bikin kesel doang kayak gitu mah Kampret loh. Kali kejang doang cepet. Perkaliannya udah oke okay. Padahal, aduh ampun Aing, Nah, ya Aduh, siap boy Nah, lumayan Aduh, perkaliannya mana Ini ampun, Aima tega banget 1400 empat ratus nggak mayang deh sengganya profit dikit lah ya nggak apa-apa Anjing nggak sampai nah Last nah ayo dong aduh anjing jeli jeli jadi ya. anggur juga jadi nggak mau kalah waduh melon juga nggak mau kalah wanying jambu monyet sama pisang ikut ikutan boleh kali 100 ampun ampun kayak gini apa lu ya bener bener bener bener lu ya yang apa, apa dari tadi Kayak gini Boy Boy capek banget Lumayan Lumayan ya Udah 288 rebets Enggaknya ya Gila Gila Minta di sepam memang ya Kalau main beginian tuh emang harus di sepam ya Kurang ajar Kalau misalnya lu gak ngarepin gratisan bener pegel lah asia lanjut lagi lah ya Bentar 10 10 lagi aja kali ya Gak apa lah Kelap Ha, ha, hai, udah tenang lah ya. Kita mainin profitan sekarang, santai-santai ya. Kayak gitu dong, kali 50 kena tadi ya, yang, yang satunya nggak kena sih yang pertama ya. Kali 100 barusan lo akhir-akhir untung, aja kena ya. Wawan, jaya. wawan, wawan, wawan, wawan, wawan, wawan, wawan, wawan, wawan, wawan, wawan, wawan, anjing empat jangan kegoda, hm, apret, gue taikin dulu deh, gas kan, lah, apun, ini bolamante, jangan kegoda, jangan kegoda, gue beli ini bolamante yo, santai bos, hmm, lumayan, ayo dong kali kaliannya dong, kali kaliannya lumayan tuh 1900 sembilan anjing ini udah langsung profit deh. Nah gitu dong bosku nice. wala Iya bos mm. Mm. Indah Bagus menerima langsung ah, Ampun Aing, me. Ayo lanjut lagi Lanjut lagi ya mm. okay, Santai Oke okay, mayan mayan ayo udah mulai enak nih ya kalah, eh, cuma segini doang Nah, ayo lagi dong. Iya, ampun perkaliannya udah enak banget. Ih, sayang-sayang ya. Hmm. Tambahin lagi dong. Ya ampun perkaliannya kagak ada. Las. Iya, eh, apa-apa, nggak apa-apa ya. 191, udah empat ratus udah mau ngapain lagi ye Gua main di bonanja satu tiga udah kabur ini mau buat rokok, buat kopi, udah, udah kenyang. Ini seharian lu ya? Gua main di bonanja 138, Oke, dadah.